Pi. Opo? Aku butuh uang. Ki Buat modal usaha. <tuk> Jong guyup pi. Klimprak-klimpruk mangan turu mangan turu atau usaha. Usaha opo? Skillmu opo? Usaha sewa tanah untuk tanam hmm. tebu atau sawah. Itu usaha jur, usaha opo kon enggak duwe skill. Satu usaha-usaha. Kamu mencoba, siapa tahu kita sukses. <tuk> P. Serius ini. Saya rasa mimpi keduren. Terus turu aku ngono loh, tak kayak 2L. Iya, aku butuh 50 juta untuk sewa <laughs> tanam. Halo. Serius, tapi <laughs> sayang lu yang enggak. Eh, <laughs> aduh aduh. Mesel, kamu bisa cokakan pola. Serius, berarti kamu enggak sayang loh. duit l kau ring rawo ah. Butuh 50 juta. Usaha itu jelas tujuan tujuannya. Terus kamu harus punya kemampuan, punya skill di situ. Lalu kamu nggak punya skill, cuman modal nekat, awakmu Aku wis Ya Allah, berarti apa nggak sayang Lia? Nggak sayang aku lah. Bukannya masalah nggak sayang saya. Aku kan di potensimu skillmu, awamu nggak bisa skill. Mau pegawai, mau mangan turu-mangan turu kok. Ya lah berarti nggak sayang Lia. Dah, ya Allah. Syarat. Nah. Tadi aku lihat story istri pertamamu. Kamu habis transfer dia ya? 20 juta ya? Kenapa ping gak sama transfer sama kali ya? Kenapa? Udah, udah, HP ku itu ya? Emang aku istrimu gak boleh. Aku sih gak ngomong. adil, gak adil, gak adil. HP jauh oh, sampai ke utuh. Gak adil, apa ya? Jauh sampai ke utuh. Transfer neng aku 10 juta. Istri pertamamu 20 juta. Mana adilnya? enggak masalah lah, pokoknya untuk HP itu lah e, iya, aku enggak penting enggak e, penting, enggak penting kenapa transfer dia 20 juta, aku 10 juta Nih, li, li. enggak, me, aku mau adil, adil kurang 10 adil. juta adil enggak adil, itu di dilok ya itulah, e, istri pertama kamu e, lolo, itu 20 juta nah, aku 10 ya biasa aku juga sakit itu dikirawat di rumah sakit Ya. kenapa oh. enggak bilang aku, enggak ceritaku cerita tahu tak itu, aku istri itu, istri Maka, kamu kira. Mbak, istri kamu cerita, cerita ya? Oppo malah gegeran. Kok, tambahan usah, Pak. Mau cekel-cekel hatiku. Wah, mbok